Guys, teman-teman sahabat Tony Gude kembali lagi di channel Tony Gude yang membahas sekilas tentang dunia pertanian, agribisnis, agrowisata maupun eketur. Nah, teman-teman sahabat Tony Gude kali ini Tony Gude sedang meneliti uh, buah mangga di malam hari. Ini adalah salah satu jenis mangga unggulan di Indonesia, mangga harumanis. kira, -kira kan, panen nanti di Bulan Oktober nantikan panen ya Jika suka konten yang saya upload Setiap harinya Silahkan subscribe Like, komen, dan share ya Channel Tony Gooday Agar bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk orang lain Thank you